saya keluar dari bilik ini ya. tunggu, tunggu, tunggu, tunggu ini di, di sini dia buta atau gimana sih? Yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech Cuy, sesuai dengan janji saya di postingan saya di YouTube kemarin, cuy, saya akan mereaksi lagi atau nobar lagi, cuy, ya, film dari Piramli. Ya, kemarin saya mencantumkan beberapa judul yang saya tahu, dan itu uh, paling banyak requestannya selama saya mereaksi film-film dari Piramli, cuy. Ya itu requestan yang paling banyak Dan ternyata saya baca komentar orang satu persatu Masih banyak lagi ya Judul film Piramli yang belum masuk dalam list saya cuy Contoh yang akan kita lihat kali ini itu adalah Ibu Mertuaku Nah saya mendapatkan komentar ini cukup banyak cuy ya Cukup banyak dan ini membuat saya itu sangat-sangat uh, penasaran gitu ya Karena banyak yang berkomentar bahwa ini salah satu film Piramli yang terbaik dengan genre yang berbeda sih. Maksud saya itu bukan genre komedi lagi sih ya, tapi lebih ke serius, lebih ke apa ya? Lebih ke drama gitu ya. Nah, ini yang membuat saya itu sangat-sangat sangat-sangat penasaran gitu ya. Apakah Piramli sukses juga memerankan sebuah karakter yang benar-benar uh, serius gitu ya, serius. Karena sudah berapa ya video dari eh, apa film Piramli yang kita tonton gitu ya semuanya bergenre komedi. Kalau watak komedi menurut saya sih Piramli sudah eh, rajanya gitu ya rajanya. Dan seperti biasa saya akan mengambil video dari apa eh, nostalgia warna cuy ya seperti biasa. Pasti banyak yang bertanya, kok, kok pakai nostalgia warna lagi gitu ya? Kenapa harus yang berwarna? Kenapa nggak hitam putih? Pengalaman saya, cuy, ya, mereaksi film Piramli yang hitam putih itu selalu kena copyright, cuy. Saya nggak tahu mungkin karena yang versi hitam putih itu sudah ditayangkan di televisi, jadi uh, yang versi hitam putih itu sudah dibeli gitu ya, sudah dibeli oleh TV gitu ya, TV astro, kalau nggak salah, cuy ya. Tapi saya nggak tahu pasti intinya, pengalaman saya mereaksi. Film film yang hitam putih itu pasti kena copyright coy Makanya saya memilih yang berwarna ini karena Persi warna itu kan kesannya sudah diedit gitu ya Dan beberapa uh, lagunya juga kena copyright Kalau dari dari like, dari kalau dari segi musik mungkin masih bisa kita rubah coy Tapi kalau sudah videonya yang kena copyright Terpaksa reaction saya itu harus saya hapus di Youtube coy Kalau lagunya saja nggak jadi masalah gitu ya Tapi kalau videonya yang kena Paksa uh, reaction saya saya hapus Di Youtube cuy, makanya saya memilih ini cuy Jadi tolong dimaklumin aja gitu cuy ya Oke dan nampak banyak cakap lagi cuy, daripada kita penasaran Jom kita nobar sama-sama Oke Videonya udah siap dan seperti biasa Kita hitung, mundur lagi Cuy, 3 2, 1 hmm. Oke Oke okay. Malai film iramli ibu mertuaku. Full ada Lagu-lagu ciptaan loh Seperti biasa sih Piramli Penyanyi Piramli Saloma. Tajuk utama Piram Inilah Radio Singapura. Radio Singapura. Oh, ini Piram Lee. Saxophone. Kasim Selamat yang dibawa pimpinan Kasim Selamat dengan Kasim selamat kain -kain terdiri dari Kasim Selamat, tenor Ramlan Hadi, Piano, Saleh Idham, Kusin Oh, di sini Piramli namanya Kasim, Kasim, Kasim selamat, selamat ya? Osmar Hasim Ram. Lagu-lagu yang akan dipendengarkan pada minggu ini adalah lagu-lagu ciptaan dan gubahan Kasim Selamat. Para pendengar yang terhormat, sebagai mana biasa, Kasim Selamat selaku pemimpin orkes dan sebagai biduan yang terkenal. Juga permain seks pun yang menjadi tidak beramai. Ini akan menghiburkan para penganggara dengan suaranya yang lemak merdik. Lagu-lagu ini untuk memenuhi... Kasim selamat! Pendengar-pendengar di Singapura. Uh. Apa yang selamat? <laughs> <tuk> tak ada apa, -apa oh, Mak. Sesal Bia bilang, petang ni petang Jumaat. Mak tak baca doa selamat kah? Kau diri dah gila. Ini kan hari Minggu. Perkenalkan lagu yang baru. Lagu ciptaan Kasim Selamat. Sini kata oleh Ramlan Hadi Inilah dia lagu Jangan Tinggal Daku uh. Asyik banget ya dengar lagu-lagu seperti ini Cahaya ceritanya di radio ya. oh, ini fans ceritanya di sini ya. dia ngefans banget ini. ini kalau nggak salah. siapa sih namanya ya? sa, -sa... lupa gue siapa namanya perempuan itu, perempuan cantik itu. <laughs> dia sampai, sampai mau pingsan dia dengar, dia ngefans banget ceritanya sini. Dagu daku nyanyian kasim selamat. Oke. Okay. Kasim selamat, kasim kasim selamat namanya sini Halo. Ya, uh, ini kasim selamat ya Halo. Hey. Malam ni, oh Sabariah namanya Pukul 10 di Kapital Beluru Boleh tak? Uh, pukul 10? Uh, pukul 7 saya temui di sana Kau nak pada terukas sangat? Pukul 7 Kapital Beluru belum muka lagi Baiklah Tapi macam mana saya nak kenal Cik Sabariah ya? Saya belum pernah tengok lagi Begini, malam ni Cik Kasim pakai satu suit putih Dan bunga ros di dilepel dan saya akan pakai baju moden, fashion bunga hati, yang berwarna merah dan hitam. Okey? Okey. Bye-bye. Pakai kode. Encik belum siap-siap lagi. Kata Encik nak berjumpa dengan kasih selamat. Aku curigalah, Salvia. Curiga? hmm -mm. Aku belum pernah bertentang wajah dengan Kasim Selamat Sekali rupanya macam ni Hehehe Alamak Alalala Alalala Alalala Apa hal? Eh gila aku Jadi? Jadi begini Kau pakai baju aku dan kau menggantikan tempat aku Eh saya tak malu anjik, saya takut lah anjik Saya tak mau Apa yang nak ditakutkan aku nanti pergi sama Astaga diganti Eh Kasim Apa kau tak siap-siap lagi? Kata kau nak jumpa dengan sahabat ya? Aku curiga lah Uzin sama-sama uh, ya. yang... <susuk> <susuk> <susuk> ya <susuk> kalau dia mati macam? engkau pakai baju aku dan gantikan depan aku ya? eh pakai aku oke. sama-sama amat... okay. ini ya, sama-sama pakai pengganti, pemeran pengganti <laughs> Kalau kalau lagi Sabaria, laki-laki itu kasih selamat, raya Cina <Hindu> aku. mana di salbianan dong sama sampai lagi? muka hidung. Iya selamat palsu datang. selamat pun macam Jangan-jangan ini kasih selamat. Hmm. sabar ya palsu datang. Sabar ya, juga cantik kok. Enggak jelek-jelek amat. <Guruh> Bicara dalam hati aja. telah betul-betul jatuh cinta dengan saya. Dan dia berjanji dia akan kahwin dengan saya. Kalau kamu berdua sudah jatuh cinta, baguslah. Tapi kamu mesti terangkan nama kamu yang sebenar. Aku tak mau nama aku dipermain-mainkan lagi. Mm -hmm. Tapi Encik, kalau dia tahu yang saya ini bukan sabar ya? Tentu dia tak cinta dengan saya. Itu engkau punya fasa <laughs> <laughs> Gembira banget <tuh>, ya? sih. <tuh> Kalau kamu berdua dah jatuh cinta, baguslah. Tapi aku tak mau nama aku dipermain-mainkan lagi. Kamu mesti terangkan nama kamu yang sebenar. Hai? Kalaulah dia tahu aku bukan gajen selamat, pasti tulis tentang sekarang aku lagi. <tuh> Itu memang masalah. Allah Bang. Matai Matai Istilahnya Matai hmm. Oh ketemuan lagi dia ya. Dalam 3 jam Adakah pukar rambut saya kemari? Ya, sangat ustaz uh, Silakan duduk Cik Sabar ya Terima kasih Cik Kasim uh, Sebenarnya Saya ada satu rahsia yang saya nak terangkan kepada Cik Sabar ya Rahsia? Ya, saya pun rahsia juga nak terangkan kepada Cik Kasim Ada rahsia juga? Mm -hmm. Hmm, mampus uh, Rahsia apa itu Cik Sabar ya? Mm, Cik Kasim lah dulu Ah, cik sabarialah dulu. Baiklah. Kalau begitu mari kita usum. Siapa kalah perlu terangkan dulu ya. Baik. Baik. Oke, oke. Usum. Sekarang cik sabaria kalah bukan? Apa ah, baik cik sabaria terangkan rahsia itu. Baiklah Baik. Cik Katun selamat. Saya rasa baik putuskan sajalah percintaan kita. Hah? putuskan. Ma, selamat. Ma Tahir. Sebenarnya saya ini bukan sahabat kader sartawan Apa? Nama saya Salvia Orang gak cicit Sabaria. Orang gak cicit Sabaria. Salvia Jadi, ye yang mana satu cicit Sabaria? Oh ini dia, dia datang beneran Sabar yang sebenarnya. Cik Kasim selamat, ini cik Sabarian sebenar. Selamat berkenalan cik Asim selamat. Uh, selamat berkenalan, ya. Yeah. Uh, silakan. Uh. <laughs> dia belum mengaku cik, curang banget ini. Sakitnya hati <laughs> Ay, sh Cik Kasim selamat uh, Saya Sebenarnya Saya sungguh hmm. tertarik hati mendengar cara-caranya Cik Kasim menyiap seksofon Sungguh merdu sekali Dari mana Cik Kasim belajar Saxophone? Oh, itu saya sudah Lagi Uh, di waktu saya main sex phone, oh, uh, dua belas bulan, dua belas bulan, ya? Hahaha. <laughs> dua belas bulan uh, baru <laughs> nak pernah melangkah, uh, uh -huh. <laughs> dua belas tahun, hahaha. Dua belas bulan. Oh, bagaimana suaranya begitu merdu sekali? Oh, itu sangat senang. Di waktu saya main sex phone, saya pedam mata saya. Hahaha. Gak meyakinkan. guys, eh sebenarnya saya ini bukan selamat, uh, apa? jadi kamu ini siapa? Uh, uh, nama saya, uh, nama saya Sabar ya. uh, <laughs> bukan, uh, Usin Jalal, pemain uh, yeah. <laughs> jalan. <laughs> Jadi yang mana satu kasihan selamat? Uh, selama. uh, eh, kasihan selamat? Eh, ini deh. Eh, dua dah Dua dah Apu dan kau Tuh, Tuh, Tuh Tuh, si. Tuh, Tuh Kasuk, Tuh, Tuh Setahun Masih baik kena dadaku Kalau kena muka aku Sampai ketua Aku tak beli ini gak jem Padahal dengan <tuk> muka engkau Tuhan kau, kau udah bilang jangan tipu nama Eh, leh. Akhirnya bertemu juga dia uish, <laughs> yang namanya judu ya, galeri lari kemana ya? Bukan bukan? Hahaha, ngapa? Hahaha Pusing dia, pusing dia kok. Eh, Eis... Eis... Eis... sama sih. palsu. Jatuh, eh, jatuh cinta dengar radio saja aja ya Ini mamanya sabar iya kali si Asmadi, katanya nanti malam mau datang Silah duduk Sebetulnya ci, Saya tuh memang nak datang malam Iya. Yeah. Tapi Ismadi nih dah tak tahan sangat Maklumlah, orang baru balik Ismadi <laughs> Peninggilan sana seronok Seronok tuh seronok Dang, makci Tapi Seronok lagi di Singapura, lagi Singapura. Hmm. Sebab Di Singapura Sabaria, oke. sabariah, sabariah, sabariah, sabariah, sabariah, sabariah, sabariah, sabariah, sabariah, sabariah, sabariah, sabariah, sabariah, sabariah, sabariah, kakak sabariah, sabariah, sabariah, sabariah, sabariah, Sabaria, Sabaria, Yang kopi. Baik, Iya mah. Oh? Hmm, gimana sih? Dia juga mau nih. tahun Aku kehilangan kau 4 tahun Kau bertambah cantik dan manis yeah, yeah. Oke okay, kita break dulu cuy Oke okay, kita lanjut lagi ya 3 2 1 ya Pejamkan mati ke hospital. Wah. Kepo banget nih mamanya. Oh, dikasih kalung cek. setuju hendak melangsungkan perkawinan kau dengan Sabaria ya? untuk masa depan ini bukankah begitu bang? Iya benar. Bagaimana pikiran kau? Melangsungkan pernikahan. Kalau kakak dan abang Abidin telah setuju, saya pun setuju juga. Ma, putuskan saja pertunangan saya dengan abang Ismail. Putuskan? Eh, hey, kau ini dah gila ya? Salihkanlah lokit ini kepada Abang Ismail. Sabariah, kau mau kasih malu aku ya? Tidak, Sabariah tak mau melukakan hati Kasim Selamat. Oh. Kasim Selamat? Siapa dia Kasim Selamat? Loya? Majistrit? Ahli muzik. Ahli muzik? Memang pantang datuk nenek aku ahli muzik. Anak tidak mengenang jasa. Sabariah, tiga hari aku beri tempo untuk berpikir. Kalau kau mau kawin dengan laki-laki yang aku suka, harta mendeku terpulang pada Kalau kau mau kawin laki-laki yang kau suka, kau tersingkir pada kaum kurgaku. Oh. Sabar ya. Kekaramu saat apakah yang yang kau tidak cakapkan, Kasih. Kalaulah apa-apa terjadi pada diriku, sanggupkah kau hidup semati denganku? Ya, aku bersedia apa saja. rata. Terima kasih, Bang Kasim. Aku cinta pada. Kabar ya. Tempo tijih hari sudah cukup Wah, apa ya? Hari cukup 3 hari malu. Kasim di atau Kasim Selamat. Kasim Selamat bagus. Salvia, Salvia. Yanji, kau cari Kasim Selamat sekarang juga aku nak ajak dia mati udah ini ibu dari Sabah nggak suka musisi cik ya ini lokasi pembuatannya di Singapura kak <tastian immigrantAUDIO. kritik> Ambil am <reconcile> <speaking thighs> <laughs> pengen ikut semua. Dakap. Gimana sih? Ini? Banyak yang datang. sama Ben Usman Selamat Apa ah, tu? Mm. duit ke? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ini kain baju kau. Dengar sini sekalian yang ada. Mulai saat ini, sabar ya, bukan permiri saya lagi. Sabaria. ya. Ini uang 5.000 ringgit Sayang Keluar kau dari sini Wah Dinikahin terus Diusir dari rumah Cie Alur ceritanya Menarik Cie ya you know. Sabaria, jangan kau bimbang lagi, Sabaria. Segala galanya akan selamat. Abang kasih, aku tidak akan gentar menempuh kehidupan asalkan kau selalu di sampingku. Serasi banget sih, dilihat ya mereka berdua sih serasi. Masih, iya Nata, bon, dia kan dia kayaknya Musiknya kok bikin kaget sih. mau pindah lagi. Hmm, ini em... Sih Em... em, em ya. <laughs> dia kan? Dia sih Dari suaranya saya tahu banget, saya amal banget. Emzyme. Oh Tapi di sini <laughs> dia kelihatan muda ya. Berarti ini, ini film ini termasuk lama ya. 50 termasuk Meja, kursi, meja set-board, lampu, air. Macam mana? Suka tak? <laughs> ya, yeah, suka. Hello. Lalu balik dulu <coughs> Baik. Terima kasih. Ya. Yeah. Abang Kasim, hmm? uang kita sudah tinggal tak berapa banyak lagi, bang? Abang Kasim belum mahu je cari kerja lagi kerja apa yang abang nak buat Sabariah? Sabariah akan tahu yang abang Kasim hanya pandai bermain musik. Mm. Abang Kasim nak bekerja di naik klub, Sabariah tak kasih. Jangan-jangan Sabariah cemburu tak? Sabariah bukannya cemburu, tapi abang Kasim bukan tak tahu perangai mak Sabariah. Mak memang benci pada orang musik. Mm. Kalau abang Kasim nak main musik juga, sudah tentu kita tak dapat berbaik-baik dengan mak lagi. Mm. Ah, ini kok. Bilik murah sekali. Sewa dia RM10 sebulan. Suka ceritanya pindah lagi, ya, suka, baik balik-balik dona, balik ya. ini di bawah kolong ji, kolong rumah ini. Bang Kasim, apalagi kita ini nak jadi bang? Daripada hotel kita pindah ke bilik, daripada bilik kita pindah ke bawah kolong. Lama-lama kemana lagi kita nak pindah bang? Pindah ke lubang kubu. <laughs> Abang Kasim ni orang cakap betul-betul dia main-main pula. Siapa punya sekarang? Kalau Sabaraya kasih Abang Kasim kerja naik gelap, sudah tentu dia tak tinggal rumah di bawah kolong begini tau. Lagi-lagi mm -hmm. naik kelab, lagi-lagi naik kelab. Baiklah, kalau betul-betul Abang Kasim nak bekerja di naik kelab, hantarkan Sabaraya balik ke Singapura. Hm. Oh ceritanya posisinya sekarang ada di Malaysia ya. Apa itu? minggat? kirimin, dia kirim surat ke ininya aja mamanya ya Kerja jadi kuli, cuy! Ya, nah, gila sih! Awalnya jadi musisi, jadi ujung-ujung jadi kuli. Oh, mertuanya datang nih, sih. sia, Kak lagi suka engkau kerja begini. Pada jadi tukang musik. Tunggu, tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu. Ini barulah kau jadi manusia gitu ya. Daripada kau bermain musik jadi orang yang bermain musik itu bukan manusia gitu ya. Ini ini menarik menarik menarik sih. Sampai segini bencinya gitu ya. Dengan Main musik, Kasim. Kau pun tahu, bukan? Sabarnya sudah berbadan dua. Mak datang di sini nak bawa Sabariah pulang Singguru salin oke okay. mak tersalin. Mak sendiri datang hantar Sabariah ke Madinah. Apa kata engkau, Kasim? Sabariah hamil ya? Baiklah. Ini laki-laki, ini ada lagi di sini. Alhamdulillah, syukur. Nurse, apa kabar Sabar Ria? Ya? Sabar ya? Sabar Ria kenapa sih ah? Bikir penasaran. Bilang Sabar Ria saja enggak? Encik, ini ada surat telegram untuk Encik. menderita banget ini Dibawa bawah kolong rumah sih badan nggak pernah tegak itu. kan putranya cuy. Wah, kasihan banget ya nasibnya. Sudah satu tahun mau mau ini, kasian selamat. Jangan kata nak kirim uang, kabar berita pun tak ada. Apa punya bapak pun tahu Kasihanin anaknya cuy. Itu pun kau masih suka sabar ya. Ih. Saya juga heran mah, sudah berpucuk-pucuk surat saya kirim kepadanya, tapi satu pun tak mendapat. Oke, oke, oke, ceritanya udah sangat-sangat uh, buat saya <laughs> kena gue <sih> ya kena. <laughs> puskan surat-surat itu semua. Mm -hmm. tak salah, nak koyak -koyak itu, nak. boleh mana Ini kayaknya ya, dan hmm. bekerja di naik Jangan pom -pom break, ya. Ini dia orang apa? Mertuanya cuy Apa yang mesti saya buat mak? Ya Mula-mula Kau mesti pergi Ambil pasah Pasah? Apa sih ambil, ambil pasah? Apa sih? Ah, Gue penasaran cuy Apa tadi? Dia bilang Mula, mula kau mesti pergi ambil pasar Ambil paksa apa sih? Mula-mula kau pergi dulu ambil paksa. Oh. Maci jemput orang kemari. Aduh, berita baik. Lebih-lebih lagi, dokter Esmali. Maafkan saya kerana terlambat <laughs> Jadi, apa kesudahannya tentang Sabariah dan Kasim selamat? Gala-galanya sudah selesai Bila pula nak dilangsungkan perkahwinan Sabariah dan Ismadi Waduh sebaik baiknya habis edah <laughs> Ismadi Selamat menempuh gerbang perkahwinan. <tuh> <tuh> Tahniahku kepadamu, sabar ya. <tuh> kanda tak rasa sama sekali yang Dinda menjadi istri Kanda. Kini... Kanda cukup Kanda cukup gembira. Masuk, Tuan Tajuddin sudah tidur. Tuan tidurkan dia di situ, Mila. Kasihan anaknya, cuy. Kalaulah Tajuddin tahu yang kasim selamat itu ayahnya, bagaimana, Dinda? Kanda, jangan khawatir. Walaupun apa terjadi, tindak akan rahsiakan perkara ini. mai la Pak Igo. Siapa? Cik Kasim. Bang Ali. Ya? <laughs> ya. Ada apa Bang Ali? Kenapa matanya kenapa itu, Chum? Dia dekat nak 2 tahun. Cik Kasim duduk bilik ni, Bang Ali satu di sewa pun tak ambil. Jadi hari ni Bang Ali serba tak kena. Cakap pun salah, tak cakap pun salah Nak cakap apa, Abang Ali? Cakaplah Encik Kasin jangan kecil hati, no? Tidaklah Ni ada dua orang Nak sewa bilik ni Wow Jadi, Encik Kasin Tahu sendirilah Ya Saya faham, Abang Ali Tetapi sebelum saya keluar dari bilik ini saya ingin menyampaikan terima kasih saya kepada Bang Ali dan juga istri Bang Ali. Karena sudi menjaga saya dalam keadaan begini. Semoga Allah sajalah yang balas budi baik Bang Ali dan lagi. Di ini dan buatlah apa Bang Ali suka ya Bang Ali. bawalah saya keluar dari ini yeah. tunggu tunggu tunggu tunggu ini di, di sini dia buta atau gimana sih matanya buta. Oke, ternyata buta cuy ya. Tapi dia buta kena kenapa gitu ya? Mana dia nak tidur malam ini, Bang? Entahlah. Tuhan saja yang tahu. Aduh, <laughs> filmnya udah mengandung bawang, cuy. <susuk> <susuk> hmm, Oke okay, cuy, uh, ini sudah di pertengahan cuy ya Ini di pertengahan seperti biasa Saya bagi dua film ini cuy, oke? Okay? Oke okay, cuy, itulah tadi part pertama dari Ibu Mertuaku cuy ya Yang mana film dari Piramli ini yang uh, Salah satu uh, Ini pertama kalinya saya melihat Piramli uh, memerankan sebuah karakter yang benar-benar serius cuy Menurut saya alur ceritanya apa ya, alur ceritanya itu Buat saya itu sempat terkecoh gitu ya Pertama waktu uh, anaknya lahir Terus dikatakan uh, ibunya meninggal gitu ya Saya beranggapan yang sama awalnya cuy Wah gila sih ya Alur ceritanya keren, menurut saya keren banget cuy ya Dan kita akan lanjut cuy ya Insya Allah saya akan buat secepatnya pastinya cuy Kalau bukan besok, lusa intinya Secepatnya lah cuy ya Saya akan buat part keduanya ini cuy Karena saya juga nggak bisa tunggu lama-lama cuy Karena Alur ceritanya menurut saya itu menarik gitu ya Oke okay, mungkin itu aja sih Karena durasi cukup panjang juga Saatnya saya pamit undur diri Kita akan ketemu di video selanjutnya Saya Endi Thank you next Thank you next time. Thank you next Bye